Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali bersama saya Anfa dalam program Gulali Musik Indonesia Program ini mengenalkan kembali lagu-lagu anak daerah maupun nasional di seluruh Indonesia Nah kali ini kita akan mendengarkan lagu Taleloledum yang berasal dari daerah Jawa Namun sebelum kita tonton videonya kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor dan juga kawan Gulali yang telah mendukung kami Apabila kawan gelali ingin program ini semakin berkembang, jangan lupa scan barcode di bawah ini atau klik link yang ada di deskripsi. Yuk sekarang kita tonton videonya. setelah mendengarkan lagu Tak Selow kawan kawan Gali tahu enggak kalau masyarakat Jawa zaman dulu sering menina bubukan anaknya dengan menggunakan tembang. Namun sebelum dinamakan tembang, sastra lisan Jawa dinamakan macapat. Pada tahu nggak apa itu macapat? Nah macapat adalah sastra lisan Jawa zaman dulu yang berbentuk puisi tradisional. Biasanya menceritakan manusia mulai dari kelahiran hingga kematian. Nah, macapat ini pada zaman dulu biasanya tidak ada nada tertentu namun seiring dengan berkembangnya zaman macapat diiringi dengan nada-nada tertentu dan juga alat musik tradisional tembang ta'al ledung merupakan upaya seorang ibu yang ingin menina anaknya agar anaknya tidak menangis dan segera terlelap dalam tidur Selain itu Tembang Taalewa juga merupakan harapan dan doa orang tua agar anaknya menjadi manusia sejati, mengharumkan nama keluarga, juga berguna bagi musa dan bangsa. Sesuai dengan lirik yang terdapat dalam tembang Taalewa Ledung, masyarakat Jawa zaman dulu menimang anaknya menggunakan selendang batik kawung. Kawung itu adalah jenis buah dari pohon aren atau kita kenal dengan kolang kaling Nah, buahnya itu, kalau kita lihat, kulitnya sangat keras sekali. Tapi, kalau kita buka dalamnya berwarna putih dan sangat lembut, ini menandakan kebaikan hati seseorang tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain. Selain buahnya, mohon aren ternyata juga banyak manfaatnya, loh. Ini artinya, kita sebagai manusia juga harus bermanfaat bagi sesama manusia, baik itu berteman, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, gimana nih? Ternyata lagu Indonesia itu banyak maknanya kan? Kalau kawan gue suka konten seperti ini, jangan lupa ya like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih buat kawan gue yang udah support kita. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dadah!